15. Lebih manfaat buah kiwi, bikin kulit jadi sehat dan mencegah penuaan. Buah kiwi memang bukan buah yang berasal dari Indonesia, namun karena rasanya yang nikmat dan menyegarkan, buah ini cukup populer dan mudah ditemukan di supermarket besar. Yang tidak kalah penting, ada banyak manfaat buah kiwi. Menyimpan berbagai vitamin dan nutrisi yang baik untuk kesehatan, apa saja manfaat buah kiwi yang dapat kita peroleh. Yuk simak ulasan lengkap manfaat buah kiwi di bawah ini. Kandungan nutrisi kiwi adalah sumber yang sangat baik untuk vitamin C. Serat makanan, besi, karotenoid, antioksidan, nutrisi perpenyajian, Satu porsi kiwi 140 gram mengandung, kalori 90. Protein, 1 gram. Lemak, 1 gram. Karbohidrat, 21 gram. Serat, 5 gram. Gula, 15 gram. Ukuran porsi, kiwi adalah camilan yang lezat dan sehat. Tetapi seperti semua buah-buahan, kiwi masih mengandung gula alami. Karena itu, Anda harus mengonsumsi kiwi secukupnya. Membatasi asupan kiwi hingga 140 gram atau kurang penting untuk menjaga diet seimbang. Manfaat kiwi untuk kesehatan Ghostberry China atau yang dikenal dengan sebutan buah kiwi merupakan buah yang berasal dari lembah sungai yang di Cina Utara dan Provinsi Zhejiang di Pantai Cina Timur. Biji atau benih buah kiwi pertama kali dikirim keluar wilayah China pada tahun 1904 tepatnya ke Selandia Baru. Beberapa orang menyadari bahwa tanaman buah kiwi akan menjadi sangat populer untuk dijadikan sebagai tanam. Buah kiwi menjadi sangat populer karena memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah satu ini juga terkenal akan kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Selain vitamin C, buah kiwi juga memiliki kandungan nutrisi lain seperti vitamin K, E, B9, kalium dan merupakan sumber antioksidan yang tinggi. Meskipun buah kiwi berukuran kecil, namun buah satu ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Daging buah kiwi yang berwarna hijau dan memiliki rasa yang asam manis ini ternyata memiliki kandungan vitamin-vitamin yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat buah kiwi untuk kesehatan? Simak di bawah ini yuk, Sobat Buah Surga. 1. Meredakan gejala asma Manfaat buah kiwi yang pertama adalah meredakan gejala asma. Karena kandungan vitamin C dan antioksidannya, buah kiwi dipercaya memiliki manfaat untuk meredakan gejala asma. Dalam sebuah studi pada tahun 2000 menemukan mengkonsumsi buah segar secara teratur termasuk buah kiwi dapat memberikan efek baik pada fungsi paru-paru. Vitamin C dan antioksidan pada buah kiwi dipercaya mampu mengurangi sesak nafas. 2 menjaga kesehatan sistem pencernaan manfaat buah kiwi untuk kesehatan pencernaan menjadikannya patut masuk ke dalam menu diet karena kandungan seratnya yang cukup tinggi dalam studi baru-baru ini ditemukan bahwa ekstrak buah kiwi mengandung bakteri proteolitik yang disebut juga aktinidin dan berfungsi sebagai pemecah protein di dalam sistem pencernaan 3 meningkatkan daya tahan tubuh dalam good housekeeping Dua buah kiwi ukuran kecil mengandung lebih banyak vitamin C dibandingkan dengan satu buah jeruk ukuran sedang. Vitamin C sendiri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal penyakit. Penelitian lain menambahkan, kiwi dapat mendukung fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit seperti flu atau pilek. Faktanya, tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin C sendiri. Jadi sangat penting untuk mendapatkan cukup nutrisi ini melalui makanan untuk melindungi tubuh dari zat-zat berbahaya. 4. Mencegah penyakit jantung dan kanker. Karena kandungan antioksidan, manfaat buah kiwi untuk kesehatan juga mampu menangkal dan mengurangi jumlah radikal bebas di dalam tubuh. Dalam free radicals, properties, sources, targets, and their implications in various diseases, jika tubuh memiliki terlalu banyak radikal bebas yang menumpuk, Hal ini akan berdampak buruk bagi tubuh karena dapat menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif inilah yang akan memicu kerusakan pada sel-sel tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. 5. Menurunkan tekanan darah Tidak hanya mampu menjaga kekebalan tubuh, rupanya buah kiwi juga memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian membuktikan bahwa zat bioaktif dalam 3 buah kiwi yang dikonsumsi per hari dapat menurunkan tekanan darah lebih daripada satu apel per hari. Untuk jangka panjang, hal ini juga bisa menurunkan resiko penyakit akibat tekanan darah tinggi seperti stroke atau serangan jantung. Selanjutnya adalah, manfaat buah kiwi untuk ibu hamil. Ada juga manfaat buah kiwi jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Ibu hamil cenderung memiliki nafsu makan yang lebih banyak dibandingkan wanita yang tidak hamil, apakah sobat buah surga. Juga mengalami hal ini ketika sedang hamil. Hasrat makan setiap ibu hamil dapat berbeda-beda, namun sangat disarankan untuk lebih memilih makan sepotong buah daripada coklat atau makanan manis lainnya. Buah kiwi bisa menjadi salah satu alternatif buah yang bisa sobat buah surga. Konsumsi ketika sedang hamil. Lalu apa saja manfaat buah kiwi untuk ibu hamil? Enam. Baik untuk perkembangan sistem otak dan saraf pada bayi buah kiwi mengandung asam folat yang cukup banyak. Kandungan asam folat pada buah kiwi dapat membantu meningkatkan sistem kognitif pada bayi di dalam kandungan. Selain itu, asam folat pada buah kiwi juga sangat baik untuk mencegah cacat bawaan pada bayi seperti spina bifida, yaitu kondisi medis di mana sum, -sum tulang belakang belum berkembang sepenuhnya. Mengkonsumsi buah kiwi selama fase awal kehamilan juga akan mengurangi kemungkinan mengalami keguguran. 7. Mencegah diabetes selama kehamilan seperti buah-buahan lainnya, kandungan gula alami pada buah kiwi dapat membantu mengendalikan keinginan makan manis yang biasanya dialami oleh ibu hamil. Rendahnya indeks glikemik pada buah kiwi tidak akan menyebabkan lonjakan besar dalam kadar insulin. Hal ini penting untuk mengatur kadar gula darah karena diabetes gestasional selama kehamilan sangat umum terjadi. 8. Mengobati sembelit pada ibu hamil Menurut penelitian treating constipation during pregnancy, diperkirakan 11-38% wanita hamil mengalami sembelit. Sembelit pada ibu hamil sangatlah umum terjadi karena tubuh seorang wanita yang sedang hamil akan mengalami perubahan fisiologis dan anatomis di sistem pencernaan. Untuk itu, Sobat Buah Surga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik untuk membantu mencegah diare, kembung, mual, sakit perut dan penyakit perut lainnya. Serat pada buah kiwi akan berperan menjaga kesehatan usus besar, karena makanan yang kaya akan serat sebagai obat pencahar alami yang dapat membantu melancarkan pencernaan. 9. Mencegah anemia pada ibu hamil Ketika hamil, sobat buah surga mungkin dapat merasa lemas, kulit pucat, kurang nafsu makan dan merasakan mual. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda kalau sobat buah surga. Kekurangan zat besi di dalam tubuh Wanita yang hamil sangat rentan kehilangan zat besi di dalam tubuhnya, sehingga dapat menyebabkan anemia. Zat besi sangat dibutuhkan untuk produksi sel darah merah untuk mencegah anemia pada ibu hamil serta membawa oksigen antar sel, sehingga sangat penting untuk meningkatkan energi sobat buah surga. Saat hamil, inilah manfaat buah kiwi untuk kesehatan ibu hamil, yaitu sebagai salah satu sumber makanan yang mengandung zat besi. 10. Membantu perkembangan tulang, otot, gigi, dan jantung pada bayi. Manfaat buah kiwi untuk ibu hamil selanjutnya adalah dapat membantu perkembangan tulang, otot, gigi serta jantung pada bayi. Hal ini disebabkan buah kiwi memiliki kalsium yang sangat baik terutama untuk kesehatan tulang. Dalam kalsium, anutrien in pregnancy, bahwa kalsium adalah mineral dalam tubuh yang jumlahnya berlimpah dan esensial untuk berbagai mekanisme dan reaksi seperti kontraksi otot formasi tulang dan enzim, serta fungsi hormon. Perubahan fisiologis yang signifikan saat hamil terjadi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh. Sebagian besar kebutuhan mineral bayi didapat dengan cara menyerap kalsium dari tubuh sobat buah surga. Suplementasi kalsium diperlukan saat hamil agar dapat memenuhi kebutuhan kalsium yang lebih banyak dari biasanya. Untuk mencegah preeklemsia dan bayi lahir prematur, serta mendukung perkembangan tulang, otot, gigi, dan jantung bayi. 11. Membantu keseimbangan hormon. Siapa yang jadi lebih mudi ketika sedang hamil? Pasti banyak di antara sobat buah surga yang merasakan hal demikian. Perubahan hormon sangatlah normal terjadi di masa kehamilan. Perubahan hormon tidak bisa disepelekan begitu saja karena dapat berakibat buruk, misalnya menderita depresi, sering merasa lelah, atau bahkan stres. Menurut ahli gizi Dr. Fiastuti Wicak Sonosep, GK K, berdasarkan studi bioavailabilitas dengan mengonsumsi dua buah kiwi dalam sehari selain dapat meningkatkan asupan vitamin C. Buah kiwi juga dipercaya dapat membantu menyeimbangkan hormon dan mencegah terjadinya perubahan suasana hati. Sobat buah surga Penjelasan selanjutnya adalah manfaat buah kiwi untuk kecantikan. Rasanya tidak akan habis jika membahas manfaat buah kiwi. Karena banyaknya nutrisi yang terkemas, Manfaat buah kiwi untuk kesehatan tubuh cukup banyak Selain manfaat buah kiwi untuk kesehatan dan juga untuk ibu hamil, rupanya buah kiwi juga memiliki manfaat untuk kecantikan Apa saja manfaat buah kiwi untuk kecantikan? 12. Menunda tanda penuaan Manfaat buah kiwi untuk kecantikan yang pertama adalah buah ini dipercaya mampu menunda penuaan Buah kiwi yang terkenal sebagai salah satu buah dengan sumber antioksidan terbesar dan jumlah vitamin C yang banyak ini mampu menangkal radikal bebas sehingga dapat mencegah tanda-tanda penuaan dini pada kulit. 13. Mengobati jerawat. Jerawat merupakan musuh bagi wanita karena adanya jerawat di wajah membuat penampilan menjadi terlihat kurang maksimal. Bahkan beberapa orang menjadi tidak percaya diri karena jerawat yang tumbuh, terutama di bagian wajah yang mudah terlihat. Mengutip Mayo Clinic Jerawat merupakan kondisi kulit yang terjadi saat folikel rambut tersumbat oleh minyak dan kulit mati. Lalu, bagaimana peran buah kiwi dapat mengobati jerawat? Dalam buah kiwi terdapat zat yang merupakan zat antiinflamasi yang dapat mengobati jerawat. Zat ini juga terbukti dapat mencegah pembentukan jerawat dan beberapa masalah kulit lainnya. 14. Mengontrol kelebihan sebum. Sobat buah surga, pasti sering mendengar istilah sebum, bukan? Sebum merupakan zat yang diproduksi oleh kelenjar sebacea. Pada jumlah yang tepat, peran sebum sangat penting untuk menjaga kelembaban kulit. Namun, jika produksi sebum berlebihan makan akan menimbulkan masalah seperti kulit berminyak dan timbulnya jerawat. Ajaibnya, buah kiwi terkenal memiliki sifat mendinginkan, serta kandungan asam amino dan vitamin C yang sama-sama berfungsi untuk mengontrol produksi sebum. 15. Mengurangi lingkar hitam pada mata Masalah lingkar hitam pada mata menjadi salah satu masalah terbesar bagi wanita. Mata panda, begitu banyak wanita menyebutnya. Lingkar mata yang terlalu hitam tentunya akan sulit untuk ditutup bahkan dengan make up sekalipun. Kandungan vitamin C dan vitamin E pada buah kiwi dipercaya mampu mengurangi lingkar hitam pada mata. Tidak hanya itu, penggunaan ekstrak buah kiwi secara teratur pada mata dapat mengurangi banyak masalah mata lainnya. 16. Membuat kulit sehat. Manfaat buah kiwi untuk kecantikan yang terakhir adalah mampu mengatasi dan mencegah kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet atau abrasi. Kandungan vitamin E dalam buah kiwi memiliki fungsi memperbaiki kulit yang rusak. Vitamin E juga berperan untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Inilah berbagai manfaat buah kiwi untuk kesehatan. Buah kiwi dapat menjadi pilihan bagi sobat buah surga. Yang bosan dengan buah yang itu-itu saja dalam menu diet. Mudah dikonsumsi dan diolah, buah kiwi juga terasa segar dimakan saat cuaca sedang panas.